Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa wabarakatuh Bismillahi walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah, Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalaah Amma ba'du subhanaka la ilma lana illa alimul hakim la, hawla wa la quwata illa aliyyil azim Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah Kalimat sibuk adalah kalimat yang paling sering digunakan orang dalam kehidupan ini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 Cuma untuk dengar ocehan kayak begini kami dikumpulkan di sini. Taban lak ya Muhammad. Kalau bahasa kasarnya mau mampus kamu Muhammad. Nabi tidak jawab. Allah yang jawab, Tabbat iada Abi Lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Bukan Muhammad yang celaka, Abu Lahablah yang kelak akan menemui kecelakaan. Dakwah terus berlangsung.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 Tepat tambahan di luar jam kantor Dia sering menghadap kepadaku Nah hambaku ini aku angkat kau maka Mahmuda Ke satu tempat yang terpuji Kalau Allah yang angkat Satu negara orang mau rendahkan kita Kita akan tetap tinggi Kalau Allah mau rendahkan Satu negara mau angkat kita Kalau memang dasar mesti nyungsep Nyusap ke bawah Inilah perlunya sandaran vertikal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 Beliau sampai di satu sudut yang gelap, si kafir ini mencabut pisau. Nabi nengok ke belakang, menoleh Nabi. Begitu menoleh, kuraesan ini kan ketangkep basah, bahasa Arabnya yumsak mablul Katanya ketangkep basah, grogi, salah tingkah, garuk nggak gatel. Kasian melihatnya sudah. Ya namanya orang ketangkap basah itu. Mau alasan-alasan apa? Gak beralasan ya? harus Merasa harus membela diri? Gemeter nggak karu karuan Kata Nabi, Nabi senyum. Mau apa? Mas. Anu, Rasul. Ini anu, anu apa? Anu-anu? Sudah, saya akan tahu kamu mau bunuh saya toh. Sudah, saya sudah tahu kok. Om, oh, kamu jangan pura-pura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 Yang berfalsafahkan Pancasila rasanya mendengarnya saja kok sudah tidak serap gitu loh. Tidak pas untuk ukuran kita sebagai bangsa yang berfalsafahkan Pancasila. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Ini yang saya maksud tadi proses pergeseran nilai.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 Sebelas tahun itu kan artinya Sebelas kali 360 hari Kali 24 jam Bukan waktu yang sebentar itu Selama sebelas tahun Saya membantu di rumah tangga Rasul Kata Anas Belum pernah saya dengar kata-kata Kasar, keras, membentak Sebelas tahun Saya membantu di rumah tangga beliau Belum pernah saya lihat ada piring terbang Ada bakyak melayang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 Biasa-biasa saja, bahkan kadang-kadang ikut membentuk status sosial, melahirkan kebanggaan. Innalillahi. Orang kalau sudah bangga nyeleweng, nyeleweng bangga, itu kiamat sudah. Sama saja bikin dosa ketawa. Waduh. Itu malaikat gemas benar.